Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman balik lagi di channel Divuafi Jadi di video kali ini saya berada di salah satu Kota Jakarta Timur Dan memang Suaranya agak bising memang karena di pinggir jalan Dan saya akan menanyakan Salah satu e, Aktor pelawak lah mungkin bisa dibilang Selebgram juga dan itu memang dia lagi viral banget gitu kan, dari 2017, 2018 sampai 19 ini sampai sampai 2020 juga masih viral gitu. Sekarang saya akan menanyakan nih, teman-teman siapakah dia yang teman-teman tahu nih orang ini? Saya mau kasih tahu nih orang ini. Nah, ini orangnya teman-teman. Ya? Kita apa beli somai Bang. Oh, somai? Iya. Juga, ya. Oh, lagi telepon nih Mayang ini, Beb. Waduh. Nah, ini teman-teman, uh, namanya Bank Joker Tambunan 2017 oh, Betul ya. gak bang, namanya Instagramnya? Bang Joker Tambun 2017 Jadi, saya dari Tangerang jauh-jauh buat datang sini dong pak Tangerangnya buat namun sate? <laughs> bukan. Oh, bukan BSD oh, So kasih sonuan dikit <laughs> Nah, gini bang, ini untuk channel saya uh, Jadi, saya mau nanya-nanya nih bang Abang kan uh, terkenal banget ya kan udah viral, udah di TV, di sagrang, di mana di ya di mana-mana Abang terkenal, udah mendunia lah gitu kan. <gir> abang nih, terkenal sampai gini dari tahun berapa? Dari tahun 93. Bisa tuh. Kita belum lahir tuh. Ah, belum lahir ya? Iya, masih, masih kan masih masih proses gratis. Sagrang, masih jadi nyu. jilung jilung Iya, iya. Ya 27 tahun, teman-teman, jadi jadi tuh apa begini dan Abang kan udah sempet viral ya kan di 2017 ini kan. Ya. Uh, di karena komunitas Bang Ijal TV yang mungkin teman-teman pasti tahu uh, bahasanya yang geri-geri geri-geri gitu kan. Ya ini bonggol, bonggol terus terus apalagi, Bang? Laki bangnya, Banyak laki bange. Banyak. Tapi saya enggak hafal, teman-teman. Abang ini mulai bergabung sama Bang Ijal TV sejak tahun berapa, Bang? 2015. 2015 berarti udah 5 ta 4 tahun lah ya, 4 tahun jangan 5 tahun namanya kan. Itu natural aja emang apa emang diajak sama bakijal itu. ya sebentar saja nih nggak mau sih. Ah. Nah, karena kita dasar kan. Ah. karena ijal ngambil yang yang diajak gitu. Ah. pokoknya itu ide ijal deh ya. pokoknya dia ngambil. Ah. ada kan somai atau di mana? Ah. kita juga ngerti. iya emang ada tuh ada kayak bang beli somai bang gitu kan yeah. hari-hari di lama-lama kan udah. sekarang pakai joker aja. udah nggak somai. Ah. itu ijal kalau main itu jam 9 atau setengah sepuluh mungkin kita keliling. Ah. kita keliling ah ya. dan nuker uh, muter tuh malam tuh ya malam, malam. emang ya, ya. emang emang mangkalnya malam keliling malam oke okay. berarti sebelum sebelum gabung sama hijau belum mangkal di sini dong? belum masih keliling aja tuh oke okay. masih bulong-bulongan <laughs> masih ini sewa lah ya, ya. <laughs> setelah gabung sabang hijau jadi abang langsung uh, ikut ya, tuh gabung sama bang Ijal itu ya. ikut syuting segala macam gitu kan? macam karena aku, aku kan Piki sama saya, ya Iya. banyak, iya. iya betul. Oh. Ya emang pemeran utamanya kayak si Piki, ya. abang sama masih bang Ijal itu kan, masih rijal ya maksudnya, ya. Ramai. Dan sempat memburudak juga tuh kan di 2017, ya. yang joget apa itu kalau nggak salah tuh? pakai nasi, iya, pakai nasi atau joget apa tuh lupa saya betul saya mau beranikan diri untuk datang sini ke Jakarta terus sempet DM abang juga kan ya. jadi buat silaturahmi kita lah gitu kan ya, ya. Nah, abang gabung sampai sekarang apa tuh yang abang dapat dari 2015 sampai 2020 sekarang ini ya kata sih bukan masalah akta atau apa ya Aa, jadi pengalaman, pengalaman Aa, kita kenal orang banyak Aa, Aa. pokoknya kadang-kadang orang bang lu jualan di mana DM kita gitu. balas, balas ya. ya karena kan dia pengen tahu nyobain somay atau e, iya. pengen ketemu nggak oh, tahu oh, dah yang iya, penting uh, kalau ada orang bang uh, ngangkalo di mana uh, tolong terok uh, udah makanya kalau bayangin DM kita balasnya gini nongkrong di sini uh, Abang enggak nanya sama saya mau mau beli somaynya atau mau beli apa mau ketemu orang ya gak Nah nanya. itu nanya dulu, <laughs> <membeli somai, laughs> mau beli somay mau atau mau acara hajatan acara hajatan sih sebenarnya bisa-bisa pesan gitu ya bisa pesan ya kadang-kadang gitu. gimana kita ada Oke, tergantung kadang -kadang kesibukan kan, ya? Iya, kadang-kadang kan orang DS gini, Bang, buat pesanan Somai, bisa nggak nih? Buat acara kawinan, atau kata, ya kita nggak bisa janjiin, aa. kalau kadang-kadang kita keluar. Oh iya, padang minggu, letek. Pokoknya sesuai datwal uh, kan. ya. Oh, nah, jadi ibaratnya kalau menurut saya sih, saya kesini bukan uh, karena semata-mata, apa ya kayak pengen pansos atau apa bukan jadi ibaratnya untuk silaturahmi aja lah gitu bisa bisa bisa kenal sama abang gitu kan dan bisa merasakan somay abang juga karena saya juga jujur suka yang samanya uh, namanya sambal kacang karena kan somay pasti sambal kacang ya, batagor terus uh, kilok gitu gitu saya suka tuh karena memang Apanya, saya pecinta sambal, sambal kacang sambal kacang kacang ya. semenjak gabung sama abang ijal ibaratnya nih abang nih udah dibilang artis lah ya, ya dia bilang artis lah, abang merasa artis gak sekarang ini? Nah, kalau bagi saya mah ya karena kita orang biasa ha. ya biasa aja gitu ya orang bilang gini, iya kalau bagi kita orang ini, iya ya. itu ya. aja, Ini gak bedain nak. karena kan kita awalnya dikenal orang, -orang yang sebenarnya dagang, dagang ya. Ya, jadi kan kalau seandainya ada syuting ya otomatis ha. kita pre, pre. gak ada yang ganti tuh misalnya nah, tetap dagang pada, oke okay. abang udah keluarga? itu anak Waduh. Yang ah, ah, <laughs> pertama cowok. Yang kedua SMP, yang kedua, ketiga, yang kedua kelas 1 SMP? Ah, ah. Yang ketiga kelas 4 SD. Se empat SD berarti cewek cewek, cewek satu Cowok 1. Cowok 1, cewek 2. Ya. Oke. Okay. istri ya. orang mana istri? Oh, banyak apa? ya emak SD. Nah, satu rumah kita itu mah Iya, kita sesama dikit. Jadi, ee, beda RT doang. Oh, oh dekat lah ya, dekat satu kampung ya. Nah, terus Bang, suka ngumpul sama Bang Ijal tuh kapan tuh biasanya? Gak tentu juga, anak kadang Ijal paling nih, hari ini take, Nah, nah mana? Nah. Di sini? Udah, pada kumpul. Pada kumpul, itu ya. E, di mana? Udah, kita dateng. Oh, Oke. Okay. Berarti yang paling tua di di Bang Ijal, yang paling senior lah, jangan iya. paling tua. Abang ya? Iya. <laughs> Tahunan berapa, Abang? Lahiran tujuh enam, tujuh enam, berarti bocah-bocah? -boca. Nah, ya. lah itu mah tujuh sama dengan bapak saya. Bapak saya 72 kalau enggak salah, dua beda berapa tahun, beda empat tahun doang ya. Berarti empat tiga, empat ya. jalan empat jalan 44 ya. Oh ya betul, menurut berarti saya main bapak ya. <laughs> <laughs> ya Itu mah udah lupa ya, gitu, udah maksudnya persahabatan ya, lah ya. Persahabatan, kadang-kadang uh... kan gini udah, udah, udah, udah, udah, ker ker, ker, ker. yo ya, siap udah gitu. udah udah yang udah lewat nih udah banyak banget yang manggil-manggil ya wow ini. udah berancang lagi <laughs> tadi Apa biasa makal dari jam berapa dari dari rumah kan start kita setengah lima aah setengah lima sore tuh Iya, sampai sini jam lima lima ya. natar di sini nongkrong sampai setengah sembilan jam, ah. jam ah. sembilan kita kita apa midi apa midi sampai jam ya paling itu nggak habis ya nggak Liling. Ayo jalan pulang aja. Ayo jalan pulang ya? ya. Oke. Berarti emang setiap hari tuh ya bang? Setiap hari. Bukan kan kadang-kadang kita makan siang. Hari ini buat libur. Ayo. Iya. Iya. Orang-orang tahu. Iya. Karena libur nih. Matap teman-teman dengan followers 100 ribu, 102 ribu ya? 106. 106 ribu dengan ketenarannya, dengan kepiraannya. Nah, udah bisa dibilang artis lah ini udah main TV udah Instagram udah uh, naik ya kan YouTube juga udah naik siapa yang nggak kenal Bang Ijal sekarang tapi masih uh, dengan proses, uh, profesinya yang utama ini bagus bagus untuk ditiru dan patut juga untuk dicontoh pekerjaan yang pertama ini dari awal dia uh, apa namanya merintis dari awal dia usaha sampai dia sekarang sudah naik uh, ke jenjang yang tinggi dia tidak melupakan pekerjaan yang utamanya ini. Keren lah Bang Joker. Saya salut sama Bang Joker. Legend kan. Atau tri contoh juga lah gitu. Agian kan kadang-kadang banyak DM. Ah. Nah, itu Joker jualan romay benar atau bohong? Oh iya, ya, pasti kan ada banyak. yang settingan juga Iyi, ya, ha, betul. Iya, banyak itu. Ya. Nah, dulu pernah datang Mbak-mbak uh, sama ah. lakinya dia ah. percaya yang percaya hampir nangis dia kita. Ah. Karena benar-benar jualan dia iya, percaya kepercayaan nah. aslinya jualan. Kadang-kadang iya, kita kesian juga kan, nah, itu bener nggak joker jualan? Nah. Kalau nah. emang bener jualan di mana kan iya, itu? Bang lu jualan di mana? Makanya kita langsung kasih alamatnya di case itu. Iya, betul. Ya. itu Itu udah itu dia mau datang nggak kan udah kita kasih alamat. Iya, betul, betul, betul, betul banyak juga yang bertanya-tanya sempat saya, saya juga bertanya juga tanya besar Bang. Ini ya bener enggak sih gitu apakah eh, boongan doang jualan ini itu kan? karena emang udah karena banyak orang yang udah naik itu bahkan bukan 106 ribu followers lah kan ada yang 20.000 follower, 30.000 follower sudah sombongnya minta ampun kan. Maksudnya udah kayak DM kita iya, iya. DM kita nggak dibalas iya, iya. gitu kan. Kayak ibaratnya mau mau kenal aja susah gitu. Kamu keren lah 106 ribu followers bisa mau kenal, bisa mau berbaur sama orang-orang, terus masih bisa uh, mengingat pekerjaan yang utamanya. Keren lah tetap usaha. Sekarang kan kita gini. Karena adanya pen kan kita bisa jadi gini. Iya betul. Jadi kita kan ibarat kata walaupun kita nggak kenal dia kenal karena itu berarti pen kita iya betul ya. pen itu di mana mana banyak wah oh, dibakar uh, main dong kayak Kalimantan ah, ah. Uh, Maluku ah, ah. ada banyak di DM ada hampir orang mana tuh minta nomor HP bang kasih dong di Bangkulu ah, ah. jadi kita di bar nih uh, walaupun kita pergian jauh atau uh, ke belakangnya dari soal kita ada teman di iya, mana iya betul teman di mana lah ya iya Walaupun ternyata. kita nggak kenal dia dia kenal kita wah ini nih iya ini betul temen. apalagi kita niatnya baik mau berteman iya. mau silaturahmi pasti orang juga akan uh, responnya baik gitu loh karena adanya pen kita juga jadi berat untuk kenal ah. di mana-mana nah itu karena kita pen nih kita kan pen, loh kita akan banyak tuh ah. jarang dibalas nah, balas, karena iya. kan kita kasihan juga ah. nah gitu berarti buat teman-teman penonton saya atau teman-teman di YouTube saya kalau misalnya mau cobain channelnya eh mau cobain channelnya mau nyobain sama ya bang Joker datang aja ke Jalan Permata RT berapa bang RT 5 RW 8 RT 5 RW 8 Jakarta Timur ya Cawang Kelurahan Jakarta Timur Kelurahan Kebonpala Jakarta Timur nanti Kawang Cawang Halim, Halim. nah datang sinilah saya juga tadi berangkat jam jujur bang saya tadi berangkat setengah enam sore kayak motor sama adik saya naik motor yang ngelewatin patung pacoran ngelewatin semua. Gitu. Oh, banyak banyak kenangan. Lah, gitu. Banyak kenangan situlah, Bang. Akhirnya ketemu juga. Buat buat nemuin Bang Joker doang nih, terus teman-teman eh buat penonton saya nih. Apa nih? Eh, buat semangat anak muda lah, gitu, biar nggak nggak putus semangatnya gitu. Pokoknya buat generasi muda. Yang penting ya, intinya selalu sehat. Intinya nih. Karena kan intinya selalu sehat. Sehat ya betul. Walaupun sehat, walaupun kita gak punya Semangat terus betul ya, Pokoknya buat anak-anak muda Pokoknya yang kerja semangat terus Yang masuk Aa. sekolah Dia-dia biat tahu belajar Aa. Dan yang kerja semangat terus Aa. Pokoknya buat generasi muda Janganlah kita bergoyak-goyak Karena kita masih ada jalur untuk nanti. Ke depan Karena prinsip kita adalah Menyewaskan, menyewaikan diri kita ya, sendiri kirinya. Bagaimana kita uh, Harus membawa diri kita terhadap ya. di... lingkungan lah ya, ya Ya, karena benar uh, ya dari kita, salahnya dari ya, kita juga Iya, betul gitu. Pokoknya buat teman-teman generasi -teman muda nih, Pususnya Pokoknya semangat terus ya Semangat Semangat ah, terus Dari Gokertambun Gokertambun 2017 Iya <laughs> Nih bang, saya punya oleh-oleh buat abang Ntar ya bang ya Ini buat, buat teman ngopi abang oh. Ini saya beli di Buenos Aires di Argentina oh. Karena saya juga sempat tinggal di sana kan Selama 2 tahun, ini buat abang Logonya Buenos Aires Ini apa ya? Kayak buat kopi lah. Abang suka ngopi kan? Ngopi lah, ini buat Opi buat... Kopi biasa, abjad. Wissi. Tau aja? ABC. Iya, e -A -E. Abjad. Abjad ini, bang. Buat abang. Semoga suka, abang. Iya. dan Nih, ini. gua dapet oleh-oleh iya. dari... dari Argentina. Dia uh -huh. dari jauh-jauh bawa ini untuk gua. Iya, bang. Pokoknya gua senang banget nih. Terima kasih Terima banyak nih. Terima kasih, bang Jokor. Ya, sama pokoknya Buka, buat buat ngopi, buat apa gitu kan Buat ngetik pagi-pagi, suruh put, gitu Oke okay, mungkin segitu saya teman-teman Video saya dan pesan Bang Joker Jangan pantas semangat Saya di Pokoknya semangat terus okay. Karena nah, dari kegagalan mungkin Kita mencoba semula Pasti ada keseluruhan Amin, amin. Oke okay. Saya Adik pamit Pamituluh diri Sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh a uh -huh.